setelah digugat cerai oleh istrinya, Anna Ratna Mustika. Nama Dedi Mulyadi ibarat magnet berita bagi sejumlah media, banyak hal yang mencuat tentang kehidupan pribadi sosok Dedi Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta ke-8 dan menjabat dua kali. Kang Deddy Mulyadi biasanya dirinya disambut oleh masyarakat yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018, as dikutip dari channel Youtube, Intense Investigation, pada 8 November 2022, diketahui informasi tentang perjalanan Kang Dedi menjadi Bupati. Saya bisa jadi bupati dengan modal hanya 500.000 ribu, setelah pemilu saya tidak lagi punya uang, kata Kang Deddy sambil mengingat awal masa jabatannya, namun, meski kekurangan sumber daya, ia mampu mengumpulkan banyak dukungan vokal dan terpilih sebagai bupati untuk dua periode. Saya menjadi dekat dengan komunitas, saya memiliki kedekatan emosional yang telah sangat bersatu dengan pendukung saya tambahkan Dedi. Namun, menurut pernyataan Ambu Anda latar belakang gugatan cerai, Kang Dedi menemukan bahwa ia kewalahan dalam membagi waktu untuk istrinya. Saya jarang di rumah karena saya benar-benar harus membuat lebih banyak waktu dan berada di tengah-tengah masyarakat, jelas Kang Dedi memberikan alasan. Alasan yang diberikan oleh Kang Deddy pada sejumlah kesempatan di akun YouTube pribadinya masih belum membuatnya membuat keputusan untuk mengubah Ambu Anen. Pada beberapa kesempatan, Anne Ratna Mustika bahkan meyakinkan media bahwa keputusannya untuk bercerai telah mencapai 1000%. Status perkawinan Deddy Mulyadi, yang merupakan anggota DPRD, dan Anne Ratna Mustika, yang menjabat sebagai bupati, benar-benar terlihat seperti telur di ujung tanduk, namun di tengah suasana genting rumah tangga pejabat publik. Ada kabar kedekatan Dedi Mulyadi dengan seniman Tua Desi Ratnasari, penyanyi lagu berjudul, Tenda Biru, yang populer pada tahun 1996 di kalangan netizen dari platform akun media sosial TikTok, semakin banyak dibahas. Orang-orang biasa bahkan berpikir bahwa akar rumah tangga Kang Deddy dan Ambu Anne yang kacau adalah karena kehadiran sosok teh Desi, menyikapi isu liar netizen. Kang Deddy justru menilai sosok Desi Ratnasari yang dianggapnya sebagai sosok muda energik yang memiliki kecerdasan sebagai politisi. Ya, saya berterima kasih kepada siapa saja yang telah membuat dan menyebarkan informasi itu. Komentar Kang Deddy ditutup dengan kata-kata Nuhun Popok Naem yang berarti bahwa saya bersyukur pula. Kabar kedekatan Kang Dedi dengan Desi Ti pertama kali muncul pada 2018 ketika keduanya terlibat dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Upaya gigih netizen di lini TikTok tampaknya tidak lain adalah mencoba mendinginkan suasana atas pernikahan Kang Dedi dengan Ambu Ane. Dengan demikian, seperti yang telah dikutip dari saluran YouTube ASW Squad pada 8 November 2022. 3 tahun tak diberi nafkah lahir batin. Ini alasan Ambu Anne gugat cerai Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kembali membuka tentang mengapa ia bersikeras mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Dedi Mulyadi. Salah satu kesalahan terbaru Dedi Mulyadi, diungkapkan Anne. Adalah selama 3 tahun Dedi Mulyadi tidak pernah memberikan nafkah, baik fisik maupun mental. Selain dugaan perkara Dedi Mulyadi melanggar hukum Islam, Ratna Mustika kembali menyuarakan mengapa ia menggugat cerai Deddy Mulyadi ke pengadilan agama Purwakarta yang sudah memasuki masa persidangan keempat. Menurutnya, alasan lain dia menggugat cerai bukan karena lupa kulitnya atau karena setelah menjadi bupati dia kemudian ingin menceraikan Kang Deddy Mulyadi, seperti yang sering diungkapkan Deddy Mulyadi di depan umum di akun YouTube-nya. karena itu tidak benar sama sekali. Kang Dedi Mulyadi belum memberikan lebih dari tiga tahun hidup fisik dan mental sejauh kewajibannya sebagai suami kepada istrinya yang bersangkutan, kata Anne. Saya ingin Kang Dedi Mulyadi jujur tentang berapa tahun dia belum melahirkan atau dukungan batin, kata Aneratnamustika. Wanita yang akrab disapa Ambu Anne itu juga membantah kabar dari sejumlah media yang mengatakan dirinya menggugat cerai terkait keberadaan pihak ketiga. Menurutnya, berita yang disampaikan media itu tidak benar dan hanya dimaksudkan untuk menyudutkan dirinya. Tunjukkan siapa pihak ketiga itu? Ini semua tipu muslihat, alias, tidak benar, kata Ambu Ana. Ambu Ana juga menyesalkan keberadaan media yang hanya menerjemahkan kebutuhan batin urusan luar negeri. Keintiman batin bukan hanya masalah tempat tidur. Tetapi seorang istri perlu diberi kenyamanan dan ketenangan pikiran sehingga dia merasa dihargai oleh suaminya, kata Anna.